saat menikah dengan Indra Priawan, Nikita Willy pun aktif mengekspos kesehariannya bersama suami. Kehidupan apa adanya Nikita Willy jadi terlihat. Seperti momen kali ini bikin fans senang dengan istri Indra Priawan ini. Yakni saat Nikita Willy mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa baju. Ini karena belum semua barang Nikita dipindahkan ke apartemen suaminya. Di situ Nikita Willy ambil barang sang ibu. Namun, tiba-tiba makanannya jatuh ke meja. Secara spontan, Nikita Willy ini langsung mengambil dan memakannya sambil berucap belum 5 menit. Fans pun tak menyangka kalau Nikita Willy sedang menyidang. Ada fans yang menilai sikap apa adanya Nikita Willy ini menunjukkan kalau dia gak jaim atau sombong meski berstatus superstar. Tak sedikit yang berharap Nikita Willy bisa terus membagikan momen kesehariannya yang apa adanya tanpa settingan seperti dalam video kesehariannya. Seperti diketahui, Nikita Willy baru aktif membagikan kesehariannya setelah menikah dengan Indra Priawan pada tanggal 16 Oktober tahun 2020.